Halo guys, welcome back to my youtube channel, nama gue adalah Reveo Nah jadi di video kali ini kita mau membahas tentang virus yang terjadi saat ini yaitu adalah Virus Corona Untuk memulihkan video ini, gue pengen ngajakin kalian buat subscribe ke channel ini dan juga di yang memilih sebelahnya, supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru saat aku upload video terbaru. Nah, saat ini nih, di beberapa negara, termasuk di Indonesia, sedang ditakutkan dengan adanya virus baru, yaitu namanya virus corona, karena kenyataannya adalah virus corona pun sudah sampai di Indonesia. Yang di mana banyak, banyak pemberitaan sudah ada beberapa orang yang kena, yaitu bahkan ada saatnya yang meninggal. Jadi, karena adanya hal ini, World Health Organization atau organisasi kesehatan dunia pun... Uh, menghimbau kita untuk menerapkan kebiasaan sehat dan bersih sehari-harinya gitu. Jadi kalau pamanikalan pengen tahu apa aja pembicaraan dari mereka, kalian bisa search beritanya supaya kalian pun bisa tahu. Termasuk pemerintah Indonesia sendiri pun akhirnya menghimbau kita untuk menerapkan uh, self isolation yang dimana uh, ini mana hal ini disebut dengan kerja di rumah ya. Jadi menurut aku ini salah satu pencegahan supaya virus itu enggak uh, lebih cepat menyebarnya kayak gitu. Jadi kita tetap di rumah enggak berinteraksi untuk sementara dulu kayak gitu. Nah. Di sini aku nggak mau ngebahas tentang apa itu corona. Di sini aku nggak mau ngebahas tentang sejarah corona dan dari mana negara asalnya. Tapi di sini aku pengen kasih tips ke kalian gitu. Jadi di video kali ini akan membicarakan tentang cara tenang kita menghadapi virus corona. nah Jadi uh, mungkin ini bisa dipakai buat kalian dan juga bisa bermanfaat buat kalian kayak gitu. Uh, apa aja tipsnya? Yang pertama adalah tetap tenang. Seberapa buruk pun pemberitaan di media sosial, seberapa buruk pun pemberitaan di media internet. Uh, kalian jangan langsung percaya kayak gitu nah, mungkin kalian boleh-boleh aja tuh percaya dengan berita-berita uh, yang nah, tapi jangan sampai kepercayaan kalian itu malah membuat kalian kayak parno sendiri Tahu sendiri gitu Yang artinya uh, bikinlah suatu berita ini yang kita baca itu sebagai awareness Meningkatkan kesadaran diri betapa pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan Kayak gitu Karena menurut aku kita tahu sendirilah pemain media itu seperti apa Kadang-kadang, kalau misalkan salah saat kayak gini juga Mereka tuh cari-cari kesempatan Untuk membuat berita yang lebih sensasional lagi Aku gak mau sebutin medianya yang mana Kalian bisa riset sendiri aja Dan aku pun anggap uh, bukan jelek jilat di sini, Tapi, aku mau himba buat diri kita sendiri, individu kita sendiri Gimana cara nanggepin berita yang kayak gitu Nah, uh, nanggepinnya adalah Kita jadikan untuk kesadaran diri sendiri Jangan kita bikin panik G karena kayak gini Semakin kita panik, semakin kita takut Itu bakal mengganggu, itu bakal Terganggu ke psikologis kita. Nah, karena psikologis kita terganggu, otomatis itu malah bikin sistem imun kita jadi kayak ngedrop gitu. Jadi, kalau gara, gara panik, kita ngedrop. Nah, akhirnya itu malah lebih gampang kita kena penyakitnya. Kayak gitu, jadi menurut aku yang pertama adalah tetap tenang, jangan panik kayak gitu. Jadi, karena suatu berita itu sebagai warna diri kita bukan sebagai kepanikan. Jadi, kita seperti itu. Terus, yang kedua adalah tetap jaga pola makan sehat. Nah, karena virus pemberitaan corona kemarin tuh. Uh, ada fenomena-fenomena yang unik di Indonesia ini. Jadi mereka borong uh, suatu barang-barang di supermarket, borong uh, makanan, borong apa segala macam gitu kan. Nah cuman. Uh, yang uniknya adalah yang menurut aku sangat disayangkan mereka itu borong makan makanan semisal seperti junk food seperti makan makanan instan gitu kan aku nggak bilang kalau misalkan beli beli makanan junk food itu salah aku nggak bilang gitu cuman sangat disayangkan aja karena seperti ini ketika kita belanja di supermarket kita uh, belanja belanja makanan yang paling banyak junk foodnya gitu oke lah kita terhindar dari virus nah tapi uh, ketika kita terhindar dari virus itu kita malah bikin penyakit baru. Karena gara-gara sering banget, keseringan setiap hari kita pakai cabut itu, malah menimbulkan sel kanker dalam tubuh kita. Kayak gitu. Jadi, uh, terhindar dari virus, eh, malah kita bikin sakit sendiri gitu dalam tubuh kita. Nah, saran aku sebaiknya kalau misalkan kalian belanja di supermarket, jangan lupa beli buah dan sayur. Sebenarnya, yang harus di stok banyak itu ya itu sih, buah dan sayur itu. Kenapa? Karena itu kan fondasi untuk membentuk sistem imun kita. Kalau mau main analogi seperti ini, ketika kita mau bangun sebuah tembok, sebuah tembok yang kuat, apakah kuat kalau misalkan kita cuma pakai semen doang gitu, pakai semen tanpa gak ada batu bata apa kuat? Nah lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi menurut aku stoklah makanan-makanannya sehat seperti buah dan sayuran. Jam food oke okay lah boleh buat buat uh, apa namanya buat serang kita buat uh, ya biar gak bosan lah rasa-rasanya kayak gitu. Tapi menurut aku yang lebih baik di stok adalah buah dan sayur. Tips yang ketiga adalah tingkatkan kebersihan kita. Nah mungkin kita selalu melihara kebersihan kita sehari-hari ya, mulai dari kebersihan tubuh, kebersihan kulit kita, kebersihan kamar, kebersihan lingkungan kerja dan segala macamnya, segala macamnya. Nah tapi menurut aku ada yang harus ditingkatkan lagi nih, kayak gitu. Jadi uh, karena harus mungkin rutin membersihkan kamar kalian, rutin membersihkan meja kerjanya, atau bahkan uh, kalau kebersihan tubuh kita, kita harus lebih rajin cuci tangan, lebih rajin cuci tangan, atau sediakan sanitizer. Dan pokoknya kita jaga kebersihan, nanti tingkatin lagi lah kebersihannya kayak gitu, karena kementerian kesehatan sendiri pun mengimbau kita untuk meningkatkan kesehatan itu. Jadi mungkin kayak salah satunya bawa hand sanitizer, terus cuci uh, tangan dan segala macamnya, segala macamnya kayak gitu. Nah jadi menurut aku tingkatkan lagi kebersihan kalian itu tips yang ketiga yang penting banget. Tips yang keempat atau yang terakhir adalah tetap olahraga. Jangan jadikan fenomena virus corona ini sebagai alasan kalian skip olahraga kayak. Jadi kayak Uh, ah, bunga nge-gym, takut corona, bunga mau nge karena ketemu orang banyak gitu kan Nah, karena adanya virus corona ini, jadi pertanyaan-pertanyaan ini timbul ke aku Jadi, dari teman-teman, atau bahkan dari member di gym tempat aku kerja Mereka nanya, mas kalau umpamanya uh, lagi kayak gini nih, tetap olahraga apa enggak ya? Saya tetap nge-gym dan gimana-gimana Menurut aku itu hal yang sangat wajar. Nah, jadi menurut aku kalau yang keempat ini, aku punya dua jawabannya Yang pertama, kalau misalkan aku nge-gym, tetap pergi ke gym tapi dan tapi sesuai sama kebutuhan kalian kayak gitu jadi kalau misalnya kalian apa bosan latihan di rumah pergi gym pun nggak apa-apa tapi kalau misalnya kecil juga ada harus perhatiin misal bawa hand sanitizer sendiri karena di beberapa tempat gym itu gue yakin banget nggak semua gym menyediakan hand sanitizer Pertama. Terus yang kedua adalah bawa sarung tangan. Karena e, di tempat gym kita kan nggak tahu alat-alatnya mungkin udah ada kumannya, ada bakterinya. Nah, jadi menurut aku sarung tangan itu cukup membantu untuk melindungi tangan kita dari kuman tadi. Tips yang ketiga, rajin cuci tangan. In case, kalau misalkan kalian nggak punya hand sanitizer atau tempat gym kalian nggak ada hand sanitizer, nggak apa-apa, kalian cuci tangan aja. Jadi, cuci tangan sebelum latihan dan sesudah latihan. Kayak gitu. Tips yang terakhir adalah batasi berhubungan orang misalnya kayak berhubung kayak jabat tangan mungkin dibatasi dulu mungkin bisa kayak uh, berontos atau kayak salam kayak gini itu pun uh, dibatasi ya jawaban kedua kalau misalkan kalian takut atau enggak kalian pengen memaksimalkan self isolation itu enggak salah itu enggak apa, apa nah jadi saran aku adalah kalian tetap bisa latihan di rumah nah kalian bisa tetap latihan di rumah kalian tetap bisa bentuk hubungan kalian di rumah cuma waktu 10 menit aja jadi aku punya videonya di sini nanti munculin 10 menit latihannya nah jadi nggak ada alasan untuk skip olahraga nggak ada alasan kayak wih corona gue skip olahraga segala macamnya dong karena olahraga itu kan justru malah membangun sistem imun kita lebih kuat lagi kayak gitu jadi kalau mamanya kita nggak ada olahraga ya ya udah sistem imun kita lemah bahkan kita bisa lebih gampang sakit kayak gitu teman-teman oke teman-teman jadi itu dia adalah 4 tips gimana cara tenang kita untuk menghadapi virus corona saat ini jadi kalau mau di recap lagi yang pertama adalah tetap tenang jangan terpengaruh sama media manapun kan boleh kok baca berita apalagi itu boleh asal. Jadi karena itu sebagai uh, self awareness atau uh, kesadaran diri untuk meningkatkan kebiasaan bersih dan sehat lagi. Yang kedua tetap jaga pola makan. Kalian mungkin bolehlah kayak jangkur sedikit, kayak makan indomie itu nggak apa-apa karena pun boleh sama indomie. Nah tapi uh, yang harus diperhatikan adalah pola makan yang sehat, makan sayur, makan buah. Karena itu kan merupakan fondasi seperti yang kita contohin tadi ya. Terus yang ketiga tingkatkan kebersihan kita. Ada cuci tangan, e, rajin jaga kebersihan kamar atau enggak, tujuan kerja kalian kayak gitu, itu bisa menghindari virus-virus yang ada atau batinnya ada. Dan terakhir adalah tetap olahraga, tetap olahraga, jangan jadikan virus-virus kayak gini. Ini kayak alasan, gue skip olahraga gara-gara corona, gue skip gym gara-gara corona. No, no, no, no, no, kayak nah, gitu. Kalian bisa latihan di rumah kok, 10 menit aja kayak gitu. Nah, in the end, mau video, aku mau ngajakin kalian buat sama-sama berdoa buat negara kita ini. Dan juga sama-sama tingkatin -sama lagi uh, pola hidupnya sehatnya kayak gitu, karena Tuhan pun gak bakal menjamin kesehatan kita kalau kita nggak mau kesehatan kita sendiri, kita nggak bersyukur untuk merawat tubuh kita ini, gitu. Nah, jadi intinya adalah kesehatan kalian, kesehatan kalian, kalian yang jamin sendiri, kayak gitu, teman-teman. Oke, okay, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thanks for watching this video. I hope you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, kasih aku like dan share sama teman-teman kalian. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, permintaan, atau requestan, coba komentar aja di bawah yang insya Allah bakalan aku bikin untuk next konten berikutnya. Dan pastikan kalian udah klik subscribe. Karena video-video menariknya support diet, olahraga, suplemen dan juga fitness, bakal selalu diupload dalam channel ini. Keterjangan kesehatan, jangan sakit, rajin olahraga. I'm Rafael Mungianto. Goodbye.